Gini ngomongnya si Boy nih ada, ada aja nih anak nyari rumah kaca semua kamar mandi gimana nih tolol emang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT News. Di kalian berada, coba kembali bersama mimin di channel YouTube Hilya TV yang fokusnya agar memberikan informasi terhangat terupdate mengenai ayu tingting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi informasi terhangat tentunya seputar ayu tingting. Informasi yang akan sampaikan pada kesempatan kali ini setelah kita melihat dua sejoli yang akhir-akhir ini melakukan video live bareng di instagram yang rata-rata membuat baper para penonton karena gaya kocak dan juga semeringahnya ayu bisa berjengkraman dan juga ngobrol dengan boy william terasa sangat lepas dan juga luar biasa eksportnya bumbu-bumbu asmara sudah melekat nih di hati ayu dan juga boy ada yang luar Luar biasa pemirsa, hari ini yang dituliskan Boy di akun Instagram pribadinya. Nah, di sini authentic impolionate menjadi oma dari Boy William yang sangat lugas dan banyak sekali para netizen mengatakan bahwa Ayu adalah titisan oma. Ayu sefrekuensi sama oma dan pastinya di sini para Netizen dan juga sahabat mengatakan bahwa Ayu Ting Ting sangat cocok nih jadi Oma Bahkan cocok nih jadi menantunya Oma karena satu frekuensi Status Boy William di Instagram 6 menit yang lalu langsung disukai oleh 1056 orang ayo setelah nonton the family season 2 langsung itu sonet oma nanti tuanya kayaknya kamu kayak oma deh ayo tiping tulis boy william langsung diserbu 6 menit lalu oleh 51 orang karena nggak biasa nih ya, bawa Julia posting foto perempuan. Pastinya sekarang foto itu itu ya. Dari Louis Kanderling merikamotik detawan pemirsa satu menit yang lalu. Dari Mia Nikah aja udah gue baper lihatnya Ayo adalah Oma versi muda. Oma sama Ayah Ojak bakal jadi BLST. Haha. <laughs> Oma ama Ayu bakalan satu frekuensi ngelawak bikin sama boy bakalan satu frekuensi menjahilin bundanya Satu menit yang lalu dari Rizka Dari Ike, please ini tiut kali woi boy, William main tim-tim tiap Tiap kali kalian berdua, gue yang senyum mes mesem-mesem Dari Nelly, empat menit yang lalu Kemudian juga dari Ade Yanti, kalian tuh ah, bikin baper terus. Oma sama Ayu bakal jadi bestie nih. Ayu sama Oma satu frekuensi kayaknya dari mama pupa. Salam LOL, guys, gemes banget sih kalian berdua bikin baper. Boy, jangan sampai cerita kalian set ya. Yeay, awas aja LOL, eh, Yani, antar Oma mandi kelihatan sama Brondong kan? Terabe, William, William ada-ada aja deh, tingkah lu inilah sosok oma dari Boy William yang memang cara bicaranya ceplas-ceplos pemirsa dan di sini di season yang sangat luar biasa Boy diintegrasi oleh semua keluarga dan juga omanya menyangkut kehadiran dan juga kedekatannya dengan Ayu Ting Ting di sini Oma sudah memberikan lampu hijau dan keluarga semua juga memberikan lampu hijau dengan kedekatan Ayu dan juga Boy. Akhir-akhir ini semakin dekat pemirsa. Terlihat di sana suasana semakin meriah ketika nama Ayu tinggi sebut dan Oma pun ceria nih. Ternyata diam-diam Ayu dan juga Boy sudah ke rumah Oma dua kali. Wah, diam-diam Dua sejoli ini ternyata sudah bertemu dengan keluarga Boy Terutama Oma nih pemirsa sesuatu yang sangat luar biasa Bahkan kejutan nih untuk para sahabat semua Dan juga para penonton nih Ternyata Boy William Gentle banget ya Sudah bawa inting ting ke keluarganya ya dua kali Dan ternyata para sepupu dan juga penakannya Terheran-heran ternyata Diam-diam Boy dan juga Ayu, Ayu Sudah sering bertemu dengan Oma Selamat untuk Ayu dan disini memberikan informasi ini dan juga video lengkap mengenai Ayu Tinting dan juga Boy William yang sudah ngobrol bareng kemudian Ayu Tinting menirukan gaya bicara dari Oma saya selalu untuk Oma dan juga Ayu Tinting semoga liburannya menyenangkan dan pastinya suara dan juga gaya Ayu Tinting mirip banget nih sama Oma ya saya selalu untuk Ayu dan juga Oma oke sama semua selamat menyaksikan semoga tayangannya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 tolol. Oh, Tadi oma yang di Airbnb. Gini ngomongnya, si boy ini ada-ada aja nih, anak nyari ke rumah kaca semua, kamar mandi gimana nih? Tolol emang. Sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih anak-anak zaman sekarang nih suka pada nanya yang gak harusnya ditanya pada tolol kata-kata pamungkasnya Oma apa kata-kata pamungkasnya tolol <tuh -tuh. Lu, lu bilang iya juga eh itu lu yang mau warnanya tapi kamu yang milih warnanya SS apa tuh S oh iya memang bagus, bagus banget bagus kan? aman ya kalau aku suka ya, aku sih suka. Ya udah, yang penting satu orang suka cukup. Boy, boy, boy. boy. Ah, di, di sini ada tempat ngecharge sih boy. Waduh, mana aku tahu? <laughs> orang, Kamu? orang, cari, cari. orang. Eh, hey, harus petugas. aku jawab orang aku mah petugas Disney. <laughs> lal mana cari petugas ini kutanyain nggak usah aku mah bisa nanya kayak gitu doang aku bego banget apa ya udah coba tanya dong wm oh. kurang oke okay, ah iya nih enggak sih ini ini ini Ayu nih yang bilang warnanya bagus-bagusnya yuk lu, lu, lu bilang iya juga eh, itu lu yang mau warnanya tapi kamu yang milih